Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Jumpa lagi dengan channel Abah Roges Selamat siang Selamat sore Semoga semua rekan-rekan youtuber mana saja berada Saat ini dalam keadaan Sehat walafiat Oke okay, guys Kali ini Abah berada di Karangpara uh, Kecamatan Gunung Guruh Kekuatan Sukabumi dan saat ini Abah sedang ngobrol lah uh, mau mengungkapkan tentang sejarah Karangpara bersama Abah. Di sini Abah, oh iya, banyaknya namun sebelum dilanjut seperti biasa tolong yang belum subscribe, subscribe dulu channel Abah Roges di like, di komen di-share demi perkembangan dan kemajuan channel Abah Roges Oke okay guys, kita lanjut Kepuntan oh, Abah Sundawenya Nepangkin bah Abdi eh, Abah Roges Di Cibadak Puntan ngawagal ke Abah mainan uh, Abdi itu kan bah Koyong terang Perkawis Karang Parak gitu. uh, Sejarahna, Mohon Maksudnya teh aku tahu nih tadi disebut juga karang, sebat karang parah, gitu, Pak. punten jawabnya ya, punten bila kawagali, ya, Pak. Mengapa, cobi, Pak. Omah, Pak. sejarah adalah karang parah, Mulai karang antara kabuka um, media hmm. gitu. Hmm. karang siap-siap gue ayah baik gitu mohon nah, ini gue nunggu para Kalang tersohor ayah Kalang para ke dibuka kan hmm. gitu dibuka ke pemerintah masyarakat hmm. gitu nah kita gitu. ngani ke pemerintah Kalang Parak nggak ayah wartos bah cina iya teh pun tanya banyak ada angker kawitna gitu angker jantan geuman man, gua dan ku tanya, gua gitulah. Ah, laras iya sih ya, itu. Hai, semua angkat -angkar uma... bumi, mohon. Maalah, lakuan orang lah, mohon gitu. Hai, angkat mah. iya, iya, iya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saya sana, sana kirmak berita gitu, informasi sana kirmak saada, sana, sana ada apa berita informasi dari yang lain sana tempat saada, teh gua kirmak saada, sana, sana kirmak saada, sana, sana kirmak saada, sana, sana kirmak saada, sana, sana kirmak saada, habarke kita aya antara orang menghormati oh. pasti kitu aya ulah atau eh? ya, ah. lama gitu. ma. nah, ma. tujuan mah tujuan oh. Oh. Kita mungkin kita maka saran oh. gitu. ah tapi iya karang-karang mah terbentuk di bah karang, karang nama gitu iya <tik> teh ya, atas di sana memang ada aura negatif jantan lama murid dimbul punduknya teh ketika rada murid duka aya malam jumat duka Kuma, di muridin terasa aura-aura anu redaknya gitu nah abah salami di diet gitu. abah pengenin asli orang ya. asli Oso. ini ngalian gitu hal-hal anu gaib anu menampakkan menampakkan diri gitu nampak-nampakkan kumaha-kumaha gitu kan terus ceritah lah dan ah. kata mas maksudnya tujuan orang berberkari gitu. Oh, maaf. itu secara jantan selama orang anu kadari aroma nung kan memang ngopi ada nama naga di luwungnya banyak, ada kawitna luwung merehnya ayawai, ayawai kita mohon walaupun iya kisah lapa dikatakan orang iya jantan, no penting mo orang ulah ngeganggu merehnya itu ulah ngeganggu, itu ulah ngeganggu ya, itu ulah ngeganggu ke orang, gitu, saling <tuh> gian hmm. saling menghargai dina halai pak <tuh> merehnya banyak sana jang, itu gaib dekat tinggaliku kasat mata tapi dia tetap merendahin karena itu kemaha nya banyak. Manggu uh, banyak uh, banyak uh, kok. ya menyekel, ayo, sejarah tak kumaha tabah di dieta itu kerajaan tanah kumaha, gitu, kerajaan, kumaha. Ya, kerajaan gaib. Ya gitu, kerajaan gaib kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Tanya tentunya selamat, selamat ya gitu. ya penting mau kembali deh diri kurang berarti Ulang NPK, nam, muncullah kita cek ucap, polah, lampar di lokasi ya teh, ulang ngakkan bu, gitu lain intinya kasar namanya banyak, ya kasar nama. Hmm. mohon donya banyak. Oke okay. guys, okay, itu informasi dari abah Ion, Ab abah Hoyin, penduduk asli di sini yang mana beliau sudah beberapa puluh tahun tinggal di sini di Karang para ini. Oke, okay. itu aja dari sementara informasi dari abah Roges. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.